Kucing Egitian mau adalah salah satu ras kucing yang berasal dari Mesir. Mereka memiliki bulu yang pendek dan halus dengan pola belang hitam di atas lapisan perak atau coklat kemasan yang mengkilap. Kucing Egitian mau memiliki tubuh yang ramping dan anggun dengan kaki yang panjang dan kuat. Salah satu ciri khas dari kucing Egitian mau adalah garis hitam tipis di sepanjang tepi mata mereka, yang memberikan kesan wajah yang terlihat lebih tegas. Mereka juga memiliki telinga yang besar dan segitiga, serta mata hijau yang intens. Kucing Egitian mau dikenal sebagai kucing yang aktif dan lincah, mereka suka bermain dan mengejar benda-benda kecil. Mereka juga sangat cerdas dan mudah dilatih, serta suka berinteraksi dengan pemiliknya.